Saksi kunci untuk menghentikan konflik yang terjadi di Penthouse Pada akhir episode 7 penonton akhirnya mengetahui siapa Biang Herok sebenarnya yang membuat konflik di Penthouse menjadi semakin rumit. Orang tersebut adalah Ayah Baek Junki atau Jo Dan;te asli. Ayah Baek Junki adalah penyebab dari semua tragedi Penthouse karena dialah orang yang membuat Jo Dan;te atau Baek Junki asli berubah jadi iblis. Joe Dante menjadi jahat setelah dia mengalami trauma karena rumahnya digusur paksa oleh Ayah Beck Junkie hingga ibunya meninggal. Hal ini membuatnya menjadi dendam pada Ayah Sim Suryon dan mengakibatkan konflik terus berlanjut. Padahal sebenarnya Ayah Beck Junkie lah yang menyebabkan tragedi itu terjadi, dan Ayah Sim Suryon sama sekali tidak tahu apa-apa terkait hal itu. Sebenarnya konflik ini tidak akan pernah berakhir kecuali Joe Dante dan semua warga Hera Palace mengetahui kebenaran yang terjadi. Lalu siapa yang bisa menjelaskan perihal kesalahpahaman itu sebenarnya? Hanya ada satu orang yang bisa menjelaskan perihal kesalahpahaman yang terjadi di penthouse yaitu sopir bulldozer yang menggusur rumah Joe Dante. Sopir ini adalah satu-satunya saksi kunci untuk menyelesaikan konflik penthouse. Selain itu hanya dialah yang berada di lokasi saat itu bersama dengan ayah Baek Junki dan Jo Dan;te kecil. Lalu siapakah sopir itu sebenarnya? Sopir bulldozer itu sepertinya memang sudah terlibat dalam tragedi penthouse selama ini, hanya saja dia tidak begitu banyak bicara dan menutupi kelakuan jahatnya pada Jo Dan;te. Sejauh ini satu-satunya orang yang bisa mengendarai bulldozer di penthouse adalah Hyo Dong-pil. Dan bukan berarti tidak mungkin jika Yodong Pil adalah sopir bulldozer itu. Selain itu, Yodong Pil memang bekerja di bidang konstruksi dari zaman dahulu. Namun masih belum dijelaskan di konstruksi mana dia bekerja selama ini. Dan tak menutup kemungkinan pula jika sebenarnya Yodong Pil bekerja pada konstruksi Sim saat itu. Seperti yang kita ketahui, ayah Baek Jun -ki yang menggusur rumah Jo dan Tae, bekerja untuk konstruksi Sim saat itu. Jika hal itu benar maka bisa dipastikan Yeo Dong Pil bekerja untuk konstruksi SIM. Namun pada akhirnya Yeo Dong Pil masuk penjara karena bertanggung jawab atas kematian Kim Misok untuk melindungi Joe Dante dengan imbalan sebuah apartemen mewah di Hera Palace. Kim Misok meninggal saat proses pembangunan Hera Palace karena dibunuh oleh Joe Dante. Namun hal ini sebenarnya cukup aneh. Karena Yodong Pil mau bertanggung jawab dan menyerahkan diri atas kasus pembunuhan dengan alasan ingin membuat kehidupan keluarganya jadi lebih baik. Dan jika dipikir-pikir tindakan kriminal tersebut malah akan membuat anak Yodong Pil menjadi semakin kacau dan tertekan seperti yang kita lihat pada Jenny yang sempat ingin bunuh diri dan gagal ujian setelah mengetahui ayahnya jadi tersangka pembunuhan. Dan logikanya tidak ada orang yang mau masuk penjara dengan catatan kriminal yang akan membekas untuk keluarganya juga. Jadi hal ini menguatkan kemungkinan Yodong Pil adalah sopir bulldozer itu. Jika dilihat ke belakang lagi, kemungkinan besar Hera Palace memang dibangun oleh konstruksi SIM karena saat itu T telah menjadi menantu dari konstruksi SIM karena telah menikahi SIM Suryon. Jadi, jika dikaitkan seperti itu sopir bulldozer itu kemungkinan adalah Yodong Pil. Selain itu Yodong Pil juga sangat melindungi T meskipun harga dirinya telah diinjak-injak Jo T. Hal ini mungkin saja terjadi karena Yodong Pil merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan di masa lalu terhadap Jo dan Tae dan keluarganya. Dan rasa bersalah ini jugalah sepertinya yang membuat Yodong Pil tak berani melawan Jo dan Tae secara jelas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.